hari ini kita mau divaksin arape ono hari ini kita mau divaksin ini pak jun mau divaksin juga nih dapat booster hari ini ada pelaksanaan vaksin keliling di raya r 12 te 1 sampai 6 dalam bidang kedaruratan kesehatan anak. Kemudian oleh dokter dokter di, di mana tanggapannya mengenai pelaksanaan vaksin polio ini kaitannya dengan penanggulangan untuk masyarakat sebaran Covid-19. Baiklah dengan adanya vaksin sendola ya kita mendekat ke masyarakat Uh, kesehatan masyarakat itu tetap dengan baik kemudian juga kita akan mengusus mata rote uh, penyakit Coronavirus, ini COVID 19 yang terkenal, uh, supaya kita tidak ada lagi masyarakat yang kita uh, penyakit, penyakit, penyakit, penyakit. Semoga harapannya semua masyarakat sudah tervaksin semuanya sehingga kita tidak lagi terinfeksi atau terpapar dan, penyakit, dan penyakit khusus untuk vaksin ini memang pencegahan untuk penyakit covid 19 ya tetapi harapannya itu masyarakat bisa yang daya tanah itu sangat baik ya dengan meningkatkan imunitas yaitu melalui makanan minuman yang berisi kemudian oh ya, istirahat yang teratur kemudian keseimbangan ya jadi uh, ada istirahat yang cukup jadi positif itu adalah salah satu cara-cara memperindah tubuh jadi lagu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima secara segitulah ini, masyarakat semua tercover oleh vaksinasi COVID-19 ini. Kemudian Terima kasih, kasih Mas Seguh. apa Pak Tuhan, ini dia sini. Ini jenis ya, Pak. Ini aku Ah. Ini kalau di satu minggu, dua Desember satu satu ini dia, ini dia, dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, อัน Um, um, uh, kucingnya okay. okay. terima Mas, dari ini di vaksin. Mas sudah berapa kali divaksin sekarang? Baru pertama kali kan? pertama kali. Pertama kali. apa? yang. namanya Jangan, dia Siapa Halo Mas, dan gimana, gimana rasanya dipaksin? Mas, dan untuk pusing, mau pusing belum? Apa-apa, loh, baru, baru berapa baru menit, tuh? <laughs> Masa berapa baru beberapa menit udah langsung pusing, kantuk. Udah benar vaksinnya Agak sedikit Sama pusing. ngantuk lah. ini ceketnya. Ini Ini untuk vaksin? Vaksin di rumah itu vaksin. Covid dari Kurang Timur. Melakukan vaksinasi keliling tiap Segmen dari tiap RT RW di Samurin. Nah. Monggo Bu Wiwi, Wivi, uh, ulasannya Bu Wivi. Monggo, monggo Bu Wivi. Di atas, uh, di dekatnya. Iya, di Kang Anggrek RT 1 RW 12. Ya. Dan alhamdulillah uh, antusias warga uh, lumayan banyak. Petugas dari puskesmas dengan semangatnya aparat dari perintahan dari kelurahan pokoknya kita tetap semangat agar pencapaian vaksinasi di kelurahan poncel bisa sukses dan berhasil semangat oke guys sekian dulu konten hari ini dan jangan lupa buat kalian tonton terus Aohi Sundanesa dan jangan lupa di like, subscribe, share dan bagian ke media sosial kalian ya oke see you bye jumpa lagi ya